Disambut dengan suasana mencekam Seolah aku Seperti tersangka tindakan kriminal Pagi yang melelahkan Ya inilah nasibku Erna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jauh, semuanya. Mau kejauhan enggak? Hmm. Begini, untuk materi kali ini nanti kita akan mencoba membahas tentang apa puisi. puisi, puisi, nah. puisi di sini nanti kita kita mempelajari teori saja, tapi juga nanti mempelajari tentang banyak hal. Di antaranya nanti adalah praktik membaca puisi, tapi sebelumnya nanti dianalisis terlebih dahulu puisinya. Baik, ada yang mau bertanya? Oh iya, gimana, uh, Mas Angga? Uh, puisi yang baik, puisi yang menarik itu yang bagaimana ya, Pak? Ini Mas Angga bertanya ini puisi yang baik bagaimana? Sebenarnya puisi yang baik itu seperti apa sih? Uh, ada beberapa kategori untuk berkarya puisi yang baik. Salah satunya adalah puisi yang bisa menyentuh. Menyentuh ii. hati Mas Angga. Ya. Nah, setelah itu juga ada puisi yang memang ada gaya-gaya bahasa Yang memang orang itu suka ya, Gaya bahasanya ada mengkritik, ada menyanjung, dan sebagainya Apa lagi Mas Angga? Juga berkata Mas Aghira <tuk> Mas kasih Semoga kita sampaikan dan juga berarti. Mas, ada berarti Semoga kita sampaikan juga tahap. Sekarang kita akan belajar kelompok untuk menganalisis puisi. Ya. Taktil kelompoknya mau saya pilih atau kalian sendiri? Sendiri. Okay, ya, Bima, Bapak? Ya. Silakan kalian kelompok satu kelompoknya 4 orang. Heh, jangan. Erna, kata orang aku itu aneh. Manusia langka di bumi ini. Tapi biarlah orang mau bilang apa. Yang jelas, aku punya hak yang sama seperti mereka, hak untuk hidup di bumi Indonesia, seperti mimpi di siang bolong. Tiba-tiba ada seorang datang yang menghampiriku, bertanya kepadaku, dan seorang cowok lagi. Sejak kapan ada seorang cowok datang kepadaku? Atau mungkin karena dia anak baru pindahan, jadi... Ah, pikirku terlalu berlebihan, paling juga nanti pergi sendiri. Bullshit. Dalam hidupku, semakin banyak bergaul dengan orang lain, semakin banyak pula masalah yang akan datang. Aku tidak tahu pertanyaan aku ini benar atau salah. Yang jelas ini yang aku rasakan. Ini bukan sandiwara, tapi ini adalah kenyataan hidup. Aku seperti tidak punya ruang yang nyaman dan semuanya terasa hambar untuk aku nikmati. Di rumah hampir sama dengan sekolahan, semua sibuk sendiri. Tidak pernah mau mengerti dengan orang lain. Ingin rasanya berteriak, tapi biarlah waktu yang menjawabnya. Semenjak kejadian di kelas waktu itu, aku merasa tak pantas lagi mengikuti pelajaran di kelas. Seakan ada sekat yang terus membayangiku. Tapi begitu melihat kehadiran Angga, aku sedikit mulai menaruh harapan dan itu tidak lebih dari seorang siswa pindahan yang baru mengenal aku. Iya, sedikit memberi setetes air di tengah dahaga harapan. Angga menunjukkan beberapa buku pelajaran yang biasa dibacanya. Aku yang sebelumnya malas untuk membaca buku, tiba-tiba ada semacam energi baru yang masuk sebelum beberapa lembar buku aku baca. Suasana hati ikut hanyut di dalamnya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Setelah teman-teman Angga datang mengajaknya pergi. Aku belum sempat berkata apa-apa. Angga langsung menitipkan beberapa buku itu kepadaku. Hai aku titip bukunya ya, aku pergi dulu. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Lembar demi lembar, menit demi menit aku habiskan untuk membaca buku pinjaman dari Angga. Materi pelajaran yang sempat tertinggal jauh, kini mulai aku kejar satu demi satu. Hingga waktu menjadi saksi betapa nikmatnya menyatu dengan ilmu. Sempat aku terpikir, inikah jawaban selama ini? Betapa bodohnya aku selama ini hidup dengan keterasingan. Hidup tanpa mengenal dunia. Terima kasih, Angga. Tanpa berpikir yang aneh-aneh, aku terus melanjutkan membacanya. Beresum frasa demi frasa, kalimat demi kalimat hingga terjawablah satu pertanyaan demi pertanyaan. Baru aku sadar ketika berpikir positif, ada suatu energi baru yang datang menguatkan, memberi respon positif pula. Hari ini deh. Demi, demi ini cidera ya. Belum, Pak. Oh, belum. belum. Ah. Hari ini masih ya. siapa tuh? Angge. Belum, Pak. Belum. Tiba gimana? Saya nggak mau tahu karena minggu ini adalah jadwalnya maju presentasi kelompok. Jadi saya minta ini Angga nggak masuk ya? Nggak. Kalau Angga yang masuk. Erna, mau ngasih siapa? Angga, ya saya akan maju. Aku mulai yakin dapat presentasi kelompok dengan baik. Keyakinan itu aku dapatkan setelah beberapa kali membaca buku terbitan Erlangga yang mudah dipahami dan sangat lengkap. Walaupun ini pertama kali aku maju presentasi di hadapan teman-teman kelas, aku ajak Ani, Fanny dan Yuni untuk maju bersama. Karena aku yakin mereka menunggu Angga yang hari ini tidak masuk. Hujan bulan Juni karya Sapardi Joko Damono tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni kira rintik. Rindunya kepada pohon berbunga itu tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan. nya yang, yang tak terucapkan diserap akar, itu. Dan alhamdulillahnya semua bersorak-sorai. Apakah ini adalah ejekan atau pujian? Aku tidak tahu, yang pasti aku sangat senang dan bangga pada diriku sendiri. ternyata luar biasa dan bisa mewakili semua apresiasi dan presentasi dari semua panitia di titik Saya sangat berterima kasih dan bisa kembali ke tempat duduknya. Oke. Silalah. Thank you. Dear Erna. Assalamualaikum. Gimana kabarmu hari ini? Baik bukan? Sebelumnya, Angga minta maaf kalau hari ini tidak bisa ketemu kamu lagi. Angga tahu ini di luar dugaanku, tapi Angga harus segera balik ke Jakarta karena ayahku baru saja tertimbang musibah kecelakaan dan saat ini sedang koma di rumah sakit. Oh iya, Erna. Jangan lupa ya, buku yang kemarin Angga titipkan dibaca sampai selesai dan semoga bermanfaat. Mohon doanya agar bapakku cepat diberikan kesembuhan, dan suatu saat nanti Angga bisa ketemu kamu lagi. See you next time, dari sahabatmu, Angga.